สวัสดีค่ะค่ะโนเกียอ่า 2020 นะคะคะ Halo, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel saya Penaskah Official. Oke, guys. Jadi, seperti biasa di sini saya akan membagikan preset lagi, guys ya. Jadi, di sini itu presetnya yang kata-kata gitu, guys ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. yo. tenda yo. me ni. Oke, okay, lanjut ke persada yang kedua. Kenapa ini still? gua ganteng anjing. Yahoo. Oke lanjut ke preset yang ketiga. Gak suka trend warning, sukanya kalau kamu di sampingku terus bisikin, "Halo sayang, good morning." lanjut ke peristiwa yang keempat. Wanita memang hebat bisa mencintai dua laki-laki dalam satu hati. Tapi laki-laki lebih hebat. mau bilang tapi ini rahasia laki-laki. <sepansi> Oke lanjut ke peristiwa yang kelima. rokok mereknya sempurna kalau kamu darahnya sempurna. <sepansi> Oke okay, lanjut ke preset yang ke-6. Mending chatmu di Erto apa catmu centang loro tok? Lah apus mending sadar diri. Oke okay, lanjut ke preset yang ketujuh. Jika kamu butuh ayam datanglah ke sini. Jika kamu butuh uang, mari check in bersamaku. <tuk> Oke, lanjut ke episode yang ke-8 ya. Masih mending aku jeda kecendung dari kepada kamu baru dugaan. Oke okay, lanjut ke periset yang ke 9 Aku yang menunggumu kenapa orang lain yang bersamamu Allah sihah ya boy. Maaf perika. Oke lanjut ke periset yang ke 10 ya. Kamu suka sama aku ya? Suka aja. percaya. Oke lanjut ke preset yang ke-11. Waktunya Oke lanjut ke preset yang ke-12. Yes, I am Wibu. Watashi wa issho bersamamu. Okay, lanjut ke berita yang ke 13 belas. Enggak pakai profil, storynya set mulu hati-hati. Suhu itu. <laughs> Oke, okay, lanjut ke berita yang ke 14 belas. Oh begitu ya berpacaran. Hari ini bersama pacarnya, esok bersama temannya, udah ditangkap bilang itu kan cuma teman saya yang ah bacot lusa sih mo. Okay, lanjut ke peristiwa yang ke lima belas. Aku mau! Oke lanjut ke preset yang ke-16 hmm. Oke lanjut ke preset yang ke-16 Kita semua ya, mendosa Cuma aja Oke lanjut ke preset yang terakhir Yaitu ke-17 Gue amat Sukanya Ini gue 12, Oke guys, semangat segitu aja presidennya semoga kalian suka dan jika kalian suka kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya